Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel kesayangan Anda Apa kabar kawan-kawan Kanglis dimanapun berada Semoga kita semua selalu sehat dan diberikan rezeki yang lancar. Kali ini Kanglis akan membagikan video tutorial Cara bikin tempat tidur dari bajaringan dan multiplex Yang dijamin pasti murah meriah Bahan dan alat yang kita gunakan Oke, okay, kita iris pada bagian samping untuk dibuat tekukan pada titik-titik yang sudah disebutkan tadi nah, Kita bikin tekukan seperti pada video ini Perhatikan baik-baik tekukan-tekukannya dan potongan-potongannya Bisa dipelajarin, bisa Anda ulang-ulang Nanti kanal C ini akan kita jadikan rangka utamanya Sebagai frame ya Kita rangkai keduanya membentuk persegi panjang sebagai rangka utamanya jadi, panjang dan lebarnya 195 kali 85 cm Nah, masukkan salah satu ujung ke dalam ujung lainnya Ya, ini ada bagian yang dibuka lipatannya keluar Itu yang kita, kita masukkan nanti ujungnya Kemudian setiap pada sambungannya kita bikin lubang Ya, dua Kita pasang paku ribetnya. Lalu kencangkan dengan menggunakan tang tentunya. Jadi, untuk rangka ini terdiri dari dua sambungan. Jadi, kita kunci semua. Jadi, setiap sambungan itu ada empat lubang, ya. Totalnya, kita ripet semuanya. selanjutnya potong kanal C dengan ukuran panjang 85 cm sebanyak 6 batang nanti ini yang kita jadikan rusuknya kemudian langkah utama tadi kita buat 12 sobekan pada pinggirannya kurang lebih lebarnya itu 4 cm menggunakan gunting potong atau bisa menggunakan gerinda jarak antara masing-masing titik tengahnya itu sekitar 27 cm kemudian setelah kita bikin sobekan-sobekan tadi kita buka sobekan itu kita ratakan menggunakan tang jadi semuanya kita ratakan kita buka keluar jadi ada 12 sobekan tadi sebelah kiri 6, sebelah kanan 6 sobekan ini nanti yang kita gunakan untuk memasukkan rusuknya ya jadi kita buka semuanya ada 12 sobekan tadi kemudian kita sobek lagi untuk sisi sebelahnya tadi anggap saja tadi di sisi atas sekarang sisi bawahnya kita sobek lurus dengan sobekan yang sudah ada tadi ya jadi tepat di, di seberangnya perseberangan dengan sobekan yang pada sisi atas tadi kemudian juga kita buka semua sobekan itu kita ratakan menggunakan tang jadi total sobekan itu ada 24 Kemudian ambil C yang panjang 85 cm tadi Masing-masing ujungnya itu kita masukkan Ke rangka utama tadi Tepat di bagian sobekan Jadi ada 6 rusuk tadi kita masukkan semuanya Kalau kira-kira kurang lebar kita bisa Tambahkan lebarnya Nah setelah itu barulah ujung sambungan tangka utama tadi yang belum kita ripet baru kita ripet ya jadi kita kunci setelah rusut terpasang semua baru kita kunci Oh ya pastikan juga untuk lebarnya ini tetap di angka 85 cm Oke okay, kita bor, kita lubangi dan kita repeat. Nah, selanjutnya di setiap ujung rusuk yang bertemu dengan rangka utama tadi ya salah satu sisi dulu ini kita kunci ya kita lubangin dua terus kita kunci ya nah, untuk ujung yang satunya juga kita lakukan hal yang sama tapi sebelumnya ingat kita pastikan bahwa lebar dari langkah ini tetap 85 cm tentu saja kita menggunakan meteran untuk mengukurnya setelah pasti 85 baru kita lubangi dua dan kita repeat jadi untuk semua rusuk ini kita lakukan hal yang sama kita lubangin dua kita repeat oke sekarang kita lanjutkan untuk sisi sebelahnya tadi sisi permukaan atas sekarang permukaan yang bawah kita balik Ya, kemudian kita lubangi dan kita ripet semua Untuk yang ini kita nggak perlu ukur lagi panjang 85 Karena sebelumnya sudah terkunci di angka 85 Jadi tinggal mengubangi lalu memasang ripetnya <musik> Ingat masing-masing ujung kita berikan lubang 2 dengan 2 paku Agar lebih kokoh dan tahan lama oke okay, sekarang untuk rodanya kita perlu alas roda ya bantalannya karena kalau kita pasang roda langsung di rangka itu cuma dua lubang dari roda yang bisa kita kunci di rangka jadi kita perlu empat lubang jadi kita perlu bantalan atau alas rodanya kita potong kanal C dengan ukuran panjang 8 cm sebanyak 8 buah karena nanti untuk satu roda itu membutuhkan dua atau satu pasang ya. Coba perhatikan video ini ya. Setiap sisi dari kanal C ini ada selisih sekitar 2 mm. Jadi satu sisi lebih panjang 2 mm. Jadi bisa kita masukkan kita tangkupkan salah satu sisi masuk ke sisi yang lainnya dan tidak akan bisa kita masukkan dari arah yang berbeda tidak akan bisa ya jadi hanya dari satu sisi saja kita bisa masukkan ke satu arah Oke sekarang kita pasang satu dulu dari kanal C8 cm tadi kita pasang, kita skrup menggunakan skrup grouping ya kita kasih untuk satu alas ini tiga skrup. kita pasang satu kanal C tadi, satu yang 8 cm baru kita pasang kita tangkukan yang satunya lagi kemudian kita kunci dari sisi samping ya. oke, baru kita pasang rodanya jadi di roda ini ada empat lubang yang harus kita skrup semuanya untuk pemasangan skrup roda ini, kita perlu lepas dulu karet yang ada pada skrup kupingnya Agar tidak menjadi ganjalan pada rodanya Jadi kita pasang semuanya, empat roda tersebut Nah sekarang sudah jadi, ya bosku ya sudah jadi ini udah pasang petrodanya sekarang kita siapkan untuk alasnya alas bednya itu kita butuhkan multiplex 12 mm yang tebal ya biar-biar kokoh jadi panjangnya 85,5 dikali 190,5 kita potong ya sekarang kita letakkan di atas rangka tadi ya. atur posisinya rata semua pada setiap sisi-sisinya kemudian kita skrup pinggirannya antara multiplex terhadap rangka tadi kita menggunakan skrup galvalum ya skrup yang warna hitam bisa panjang bisa pendek kita ratakan semuanya. Kalau perlu, jaraknya kita atur ya, biar terlihat rapi nantinya. Oke, pinggirnya semua kita sudah skrup. Kemudian bagian tengahnya tepat di atas rusuk tadi, ya, biar kita nggak perlu e, mengira-ngira. Jadi, kita tarik antara ujung skrup dengan ujung skrup. Kita kasih penggaris, kita kasih apa ya? yang lurus-lurus lah jadikan patokan untuk skrup uh, di atas krusuk oke okay, sudah selesai sekarang kita bisa amplas untuk pengamplasan bisa lakukan dua kali pertama menggunakan amplas kasar kemudian amplas halus Garasinya hasilnya lebih maksimal kita bersihkan dari tubuh debunya bisa dilihat nih ya sudah selesai skrup sudah terpasang semua, dan sudah siap dicat. Jika ingin mengecat, nah, untuk sebelum dicat bisa bosku dempul dulu agar pori-porinya tertutup semua. Jadi, cat itu bisa rata dan halus. Oke, bosku, kalau nanti ada yang mau ditanya-tanya, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu video tutorial pembuatan single bed ini semoga ada manfaatnya buat kita semua Oh ya sekarang kita coba lihat perhitungan biaya dua batang kanal C75 yang kurang 65 saya merek merekaso itu 196.000 kemudian satu lembar multiplex 12 mm itu 157.000 50 buah buat baut roofing itu 18.000 100 buah paku 3,7 mm itu 20.000 totalnya biaya yang saya keluarkan itu adalah 391.000 jadi sangat murah ya tapi ini tentu berbeda di kota-kota lainnya Oke terima kasih setelah menonton video ini silahkan subscribe comment like and share jangan lupa Klik tombol loncengnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh